Halo, selamat pagi. Uh, Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pada bapak yang ada di dalam kerajaan surga, karena telah memperkenalkan saya kepada orang-orang yang mengizinkan saya untuk tinggal di rumah singgah ini. Saya dan Mama sangat berterima kasih. Uh, Selama tinggal di Rumah Singgah ini, kami e, mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga mengenai kehidupan, terutama dalam hal bersosialisasi dan menghargai dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. E, di sini kami juga e, mendapatkan, terutama saya, mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga terutama dalam bidang uh, pekerjaan uh, saya juga mendapatkan uh, pekerjaan di tempat saya bekerja sekarang uh, saya mengucap syukur karena telah dibantu oleh pengurus dari rumah singgah ini uh, selebihnya saya uh, berdoa kepada Tuhan agar Baik pengurus rumah singgah ini, pemilik rumah singgah ini maupun donatur-donaturnya semua diberkati oleh Tuhan Baik mereka dan keluarganya mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah Saya juga berdoa untuk seluruh penghuni rumah singgah ini agar kami mendapatkan berkat dan menjadi lebih menghargai dan lebih bersyukur lagi atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Pertama-tama izinkan saya menceritakan sedikit tentang kesaksian saya sebelum saya tiba di kota Bandung. Waktu itu saya dan teman-teman saya mendapat sebuah tawaran menarik. Dari salah seorang pihak sponsor Yang akan menyekolahkan kami Di universitas dan jurusan sesuai yang kami inginkan Tentu saja itu adalah tawaran yang sangat menarik Karena bagi kami Untuk kuliah itu membutuhkan uang yang cukup besar Dan tentu saja Kesempatan mungkin tidak akan datang dua kali Setelah kami menerima tawaran tersebut Dan kami tiba di kota Bandung Alangkah terkejutnya kami, saat apa yang dijanjikan oleh pihak sponsor tidak sesuai dengan apa yang kami lihat. Baik dalam tempat tinggal, baik dalam pekerjaan, dan jurusan yang kami akan ambil nanti. Banyak sekali pergumulan yang kami alami selama itu, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan menolong setiap kami. Dan puji Tuhan, kami ditolong oleh pelayanan rumah singgah yang dinaungi oleh Yayasan Pembawa Damai Indonesia. Dan puji Tuhan, setiap kami dapat melanjutkan hobi dan keinginan kami sesuai dengan keinginan kami masing-masing. Baik ada yang berkuliah maupun pribadi saya yang mendapat sebuah pekerjaan. Dan untuk pekerjaan tersebut saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya dapat bekerja di sebuah kafe dan kiranya dalam pekerjaan saya saya dapat memuliakan nama Tuhan Yesus, memberi dampak dan menjadi berkat untuk setiap orang di sekitar saya. Tentu saja bakat dan talenta serta kemampuan makin terasah di tempat tersebut. Dan Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hingga saat hari ini saya tidak pernah berkekurangan Dan juga untuk pelayanan rumah singgah dan Yayasan Pembawa Indonesia, terima kasih karena telah mendukung saya dan mengajarkan kami banyak hal-hal penting, baik dalam hal pertumbuhan rohani setiap kami, landasan iman, dan juga praktek, kerohanian, dan jujur saya sangat bertumbuh di tempat ini dan tentu saja banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya karena orang-orang di sekitar saya juga adalah orang-orang yang sungguh luar biasa yang membantu saya untuk terus bangkit dan terus semangat menuju perubahan yang serupa dan segambar dengan Kristus sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Shalom, Tuhan Yesus memberkati Salam sejahtera bagi kita semua Saat ini saya mau bersaksi tentang Gimana saya boleh tinggal di rumah singgah Awal mula saya datang ke Bandung Bukanlah untuk ke rumah singgah Tetapi di tempat lain Dan tujuan saya Sebenarnya mau sekolah Alkitab Karena saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang gembala Dengan iman saya merespon panggilan itu Sebelum saya di rumah singgah saya diproses di tempat lain. Saya dididik secara kerohanian selama satu tahun. Namun selama satu tahun itu, saya justru tidak bertumbuh. Banyak hal-hal yang yang saya lakukan di masa lalu ternyata masih saya lakukan di masa itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan saya bertujuan untuk pulang lagi di kampung halaman saya. Saya mempertimbangkan maksud saya itu. Ternyata Tuhan Memakai orang lain Untuk Mengarahkan saya pergi ke rumah singgah Akhirnya saya pergi ke rumah singgah Dan sekarang tepat Satu tahun Saya tinggal di rumah singgah Saya boleh diproses Saya mengalami uh, Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa Dan saat ini melalui rumah singgah juga Saya boleh masuk Sekolah Alkitab Itu semua bukan karena kuat dan gagah saya Namun Tuhan selalu menyertai saya Tuhan memakai rumah singgah, hingga saat ini puji syukur saya boleh diterima di satu kampus yang ada di Bandung yaitu kampus Tiranus. Inilah kesaksian saya, terima kasih.